Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Untuk teman-teman yang pelihara serangga Sejenis ini e, Scorpio Atau kalajengking ya Jangan pernah disatukan Dengan kalajengking yang lain Saya tadi kesalahannya itu Ngebersihin Ini kandangnya Yang satu lagi Dititipin di e, Sebelah sini Akibatnya Yang satu Yang kecilnya dimakan tuh Nah Nih Nah nih tuh Karena sifat Kalajengking ini Dia depends Mempertahankan wilayahnya Sampai buntung-buntung seperti begini tuh Wah sudah hancur semua Untuk teman-teman ya Dipisahkan aja jangan disatukan Kandangnya